Hello guys, kembali lagi di channel Tri Pengen ngasih tahu nih guys, kalau game Bus Simulator Indonesia versi 3.3.3 udah rilis di, di Play Store. Penjelasannya sudah ada di video kita sebelumnya. Oke okay guys, kita langsung update aja nanti kita coba mabar di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi videonya. Dadah!